Tuan-tuan, saya sekarang di SK Pantai Manis di mana program outreach vaksin dan daftar anjuran bersama CITF daerah Papar dengan kerjasama Sedafiat Fiat Sedan Berhad dan Persatuan Anak Jati Papar iaitu peranti di sini selama 3 hari ya daripada 9 hari bulan hingga 11 Ogos 2021 di mana dijangkakan lebih 4,000 warga penduduk kampung Kampung di sini serta kawasan Dun Pantai Manis dijangka menerima vaksin sehingga daripada pada pukul 8 hingga pukul tiga petang di sini. Saya dipahamkan konkrep untuk pagi ini kita telah menerima apa nih yang yang telah divaksin selama 330. Dan semalam 1100, seratus, Alhamdulillah program ini berterusan selama tiga hari dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama daripada pejabat daerah, daripada FIAT, daripada persatuan NGO, peranti dengan kerjasama dengan unit UPPM, Alhamdulillah program ini kita datangkan ya kita datangkan khas karena kita memastikan semua rakyat dibagi vaksin. Ini saja salah satu langkah yang uh, boleh ya krisis uh, penyakit yang, yang ada ya, pada pada hari ini. Uh, setakat ini kita masih membuat perancangan daripada KKM dan kita juga merancang program ini bukan setakat di sini saja. Dan selepas ini kita akan bawa juga program ini ke kampung-kampung lain. Di Pantai Manis ini kita ada 5 PDM, Jadi, Alhamdulillah kita akan teruskan. Ya, kita melihat usaha-usaha um, yang telah pun uh, dibuat uh, oleh pertamanya oleh pejabat daerah Papar, uh, UPPM, uh, Pantai Manis uh, dan juga uh, Kementerian Kesehatan bersama dengan Pasti uh, Rafiat dan uh, Peranti. Um, kita telah um, uh, kita melihat uh, apa nih kenaikan uh, pesakit atau pengidap Covid di daerah Papar ini uh, kita nampak uh, sangat meningkat. Um, dalam beberapa hari ini, kita melihat uh, kadar uh, apa nih uh, uh, masyarakat yang dijangkiti melebihi daripada 100 kurang. Uh, Jadi, kita melihat keperluan uh, kita untuk uh, memberikan vaksin ini kepada masyarakat uh, di daerah Papar. Jadi, karena itulah uh, kita memilih uh, bekerjasama untuk mengadakan uh, program vaksinasi ini di Pantai Manis. Uh, kita juga sudah. Uh, apa nih, ...berbincang untuk mengadakan uh, program vaksinasi ini di kawasan-kawasan uh, lain di daerah Papar ini. Dan uh, kita juga insya Allah nanti akan juga, akan juga cuba mengadakan uh, program uh, vaksinasi outreach ini... Uh, ...di daerah-daerah ataupun di kawasan-kawasan uh, di, di negeri Sabah. Kita sebenarnya uh, program uh, vaksinasi ini telah pun uh, dirancang uh, dalam sebulan yang lepas... Uh, tapi sebelum itu uh, sebelum uh, bulan Ramadan yang lepas uh, kita juga mengadakan program-program uh, CSR kita mengadakan uh, kita mengadakan program kesehatan pemeriksaan kesehatan pemeriksaan dental yang juga pernah kita adakan di uh, kampung uh, di pantai mana sini di Kampung Kuala dan beberapa kampung yang lain dan uh, uh, sebagai salah satu daripada corporate social responsibility kepada serikat syarafiat kita akan menggiatkan lagi usaha-usaha ini untuk memastikan bahwa masyarakat akan mendapat manfaat daripada inisiatif kerajaan yang telah yang dilaksanakan pada ketiga ini dan tuan-tuan dan -tuan, puan, puan inilah dia antara inisiatif kerajaan untuk memastikan inisiatif kelompok tercapai yaitu target kerajaan negeri Sabah sehingga 60% mencapai imuniti kelompok menjelang September nanti dan kita harapkan program vaksinasi ini terus berjaya dan walaupun tuan-tuan dan -tuan, puan-puan inilah yang kita harapkan agar semua berjalan dengan lancar saya Muhammad bin Abdul Rahman dengan ini melaporkan